As always, kita mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Video ini direkam tahun 2014 oleh sekelompok ghost hunter di Tennessee, Amerika Serikat Mereka nyobain buat nginep di sebuah hotel yang katanya berhantu Namanya Cumberland Gap Inn Mereka booking satu kamar di hotel itu Dan cobain buat komunikasi sama sosok penghuni hotel itu dari dalam kamar Dan ada sebuah kejadian yang creepy banget yang terekam di video mereka pada baik-baik. Tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba kasur yang ada di depan cowok itu bisa kayak ketekan ke dalam di bagian ujungnya. Cowok ini awalnya nggak sadar, tapi pas doi perhatiin ke arah kasur itu, doi akhirnya notice kalau barusan kasurnya gerak sendiri. Doi itu juga bingung ya, gimana kok kasur itu bisa kayak kesedot ke dalam? Padahal sama sekali nggak ada yang nyentuh. Dan pastinya cukup berat ya buat bisa bikin efek kayak di video yang tadi. Bener. Menger Hotel adalah salah satu hotel tertua yang ada di Amerika Serikat. Dibangun tahun 1859, Hotel Menger ini udah jadi saksi sejarah dari banyak peristiwa penting yang terjadi di situ. Termasuk juga beberapa peristiwa perang. Bahkan, dulunya hotel ini sempat dialihfungsikan menjadi sebuah rumah sakit darurat dan banyak pasukan yang tewas di dalam situ. Tapi hebatnya, Hotel Menger ini masih terus beroperasional sampai sekarang. Walaupun gak jarang, tamu-tamu yang nginep di situ ngerasa suasananya tuh creepy banget, dan gak sedikit juga diantara mereka yang nge-share ngalamin kejadian aneh selama mereka menginap di situ, termasuk salah satunya seseorang bernama Ricky. Pas nginep di situ, doi itu kayak iseng aja gitu buat ngerekam suasana hotel itu, terutama di bagian hallway di atas lobby. Dan pas doi lihat lagi rekaman videonya, doi shock banget karena ada yang ikut terekam. Ada sebuah bayangan transparan berwarna hitam yang berjalan di hallway persis di seberang wiki Dan penampakannya itu cukup lama ya durasinya. Bahkan sosok itu kayak berjalan sampai ke paling ujung. Dan setelah beberapa waktu berlalu, ada tamu lain yang menginap di Hotel Mengar bernama Felicia. Doi nge-share sebuah foto yang diambil kurang lebih di lokasi yang sama dengan tamu lain yang bernama Ricky tadi. Coba deh sekarang kalian perhatiin baik-baik foto yang ini. Ada sosok bayangan berwarna hitam dengan tinggi seukuran anak-anak yang berjalan di belakang cewek berbaju merah. Doi sama sekali nggak tahu itu siapa. Karena Felicia ngerasa kalau pas Doi ambil foto itu nggak ada anak kecil berbaju hitam itu. Jadi foto dan video yang tadi itu diambil oleh dua orang yang berbeda di waktu yang berbeda. Tapi sosok penampakannya itu kayak mirip ya. Watching. Beberapa waktu belakangan ini, ada sebuah video yang mendadak viral di TikTok. Video ini direkam oleh seorang cowok yang sedang menginap di sebuah kamar hotel. Awalnya, pas Doi lagi rebahan sambil nonton TV, Doi itu cerita kalau Doi ngedenger ada suara-suara yang bersumber dari dalam kamarnya dan suaranya tuh kayak deket. Dan lama-kelamaan Doi ini jadi mulai parno. Buat mastiin kalau apa yang Doi denger itu nggak salah, jadi Doi rekam pakai handphonenya. Dan ternyata ada sebuah kejadian yang bikin Doi kabur ketakutan. Guys, laci Tiba-tiba, laci meja yang ada di depan Doi bisa ngebuka dan nutup sendiri. Kalau misalkan yang tadi itu cuma settingan, Misalkan laci yang tadi itu ditarik pakai benang atau tali yang gak kelihatan di kamera Laci itu cuma bisa bergerak ke satu arah ya Misalkan ngebuka ya ngebuka aja Tapi di video yang tadi itu gerakannya ngebuka dan nutup guys Pastinya bakalan sulit banget ya buat memanipulasi gerakan kayak di video yang tadi Dan pas gue bacain komen-komennya banyak yang mikir ah itu lacinya digerakin pakai remote Tapi menurut gue kayaknya lebih gak mungkin lagi karena seumur-umur gue nginep di puluhan hotel, gue sama sekali gak pernah nemuin ada laci yang bisa digerakin pakai remote. So, apakah video yang tadi itu adalah sebuah fenomena poltergeist? Atau cuman video settingan doang? Malaysia So, ada seorang gue hunter dari Malaysia yang kontennya itu explore ke tempat-tempat yang udah kosong dan terbengkalai. Dan di salah satu videonya, doi cobain buat masuk ke sebuah hotel yang udah kosong, bernama Hotel Huang. Dan pas baru mulai videonya aja, banyak kejadian aneh yang terekam. Perhatiin, baik-baik. 他怎么可能会 Mulai dari teko yang bisa terbang sendiri, figura di tembok yang bisa gerak-gerak sendiri, sampai ada sebuah penampakan sosok berwarna putih yang berdiri di balik pintu. Dan kalau gua amatin, pakaiannya itu mirip chef, ya tapi pas sosok itu dikejar sama cowok ini. Di belakang pintu itu sama sekali nggak ada orang, sama sekali nggak ada siapapun di ruangan itu. Dan FYI aja nih ya, video yang tadi itu sama sekali nggak diedit dan dipotong. Karena semua konten DOI itu adalah live streaming. So, real or fake? Gimana menurut lo? Ye Olde. So, ada sebuah hotel yang dibangun pada abad ke-17 dan usianya udah 400 tahun. Tapi, meskipun usianya udah tua banget, hotel itu masih tetap beroperasional sampai sekarang. Namanya Ye Olde King's Head Inn di Inggris. Pastinya hotel itu karena udah tua banget terkenal sangat angker ya. Udah nggak terhitung berapa banyak kejadian yang terjadi di hotel itu. Tamu-tamu yang pernah menginap di situ juga cerita kalau mereka ngedengar ada suara anak kecil, ngelihat ada benda-benda yang bergerak sendiri, sampai penampakan bayangan hitam. Dan baru aja hotel itu tuh kayak ganti kepemilikan. Dan owner yang baru tuh lebih suka kalau hotel ini tuh kayak dijadiin wahana buat ngetes fenomena paranormal, guys. Doi ingin install 16 kamera CCTV di beberapa spot yang penting dan krusial di hotel itu. Untuk memonitor semua kegiatan dan pengunjung yang datang ke hotel itu. Dan juga buat ngerekam bukti-bukti paranormal yang terjadi di situ. This is the worst thing I've ever done my whole entire life. You welcome. <laughs> oh, God. Oh, here? Oh, Oh, it's the generator. It's the generator. <laughs> Cewek itu kaget banget karena tiba-tiba ada suara kenceng yang muncul di dekatnya dan ternyata itu suara genset yang tiba-tiba nyala secara otomatis. Tapi nggak lama kemudian ada sebuah kejadian yang gak bisa mereka jelasin. Wow. Wow, what was that What just happened? What was that? Something just off camera is just... what. Well, just to try and explain here, the, the generator's just gone off in the cellar and Kirsty's obviously crapped us off as it's happened. It got us, but something has happened here off camera that has made her now run out of the cellar. We have to radio through and make sure they're okay. In a bizarre twist, a gigantic bang occurs on what we believe to be the cellar hatch off camera and it is so loud, it distorts the audio. To cause this loud of a bang means something must have hit the hatch with considerable force, but we find nothing that could have caused this. Yeah. <coughs> right, we're just heading in now to find the girls. Girls, where are you? Yeah, on, right, what the hell just happened? I ever, ever, ever going in a cellar ever again. Right, so we saw the generator come on, yeah, which Yeah, that scared me. What? what was it something off camera? Something just went off! So it was to your left, we could yeah. see it off camera? Yeah, it was on this side. What was it? Can you try I and explain know. what it was? I don't know, it was like a just a big massive bang. And then I ran. <laughs> so obviously the generator's not paranormal, but then the yeah, bang the bang was in. definitely something that was not nothing not like normal. Di malam yang lain, kejadian aneh malah dialami sama salah satu staff yang bekerja di hotel itu. Persis pas malam harinya, Doi mau ngunci pintu bar yang ada di hotel itu. Dan semua tamu udah masuk ke kamar mereka masing-masing, tiba-tiba Doi dengar ada sebuah suara yang creepy banget. closely, as staff member Tom, who has just locked the downstairs bar, comes to drop the keys off, and as he enters the function room, a clear baby crying is heard coming from the old brothel. This is one of the clearest pieces of DVP, direct voice phenomena, we have ever captured, and Tom is left in pure shock, as are the team. Ada suara bayi yang mengemak keras banget Dan terdengar hampir di seluruh ruangan hotel itu Yang awalnya hotel itu udah tenang karena udah malam hari Tiba-tiba ada suara bayi yang bikin heboh seisi hotel Seolah sumber suaranya itu kayak deket banget Padahal di hotel itu, hari itu sama sekali nggak ada bayi. Bahkan tim hotel ini juga bilang kalau ini adalah bukti yang paling jelas dan paling legit yang pernah terekam di video mereka. Masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi di hotel ini. Dan kalau masih penasaran, lo bisa cek channel Youtube mereka, linknya gua taruh di bawah. Oke okay guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye.